Tangan perak besar menembus ruang dan menghancurkan banyak lapisan dinding es. Setelah itu, ia meraih kelompok Lu Feng. Dari kelihatannya, itu jelas berencana untuk menyelamatkan kelompok Lu Feng sebelum Lindong bisa membunuh mereka. Lindong berdiri di udara. Mata hitamnya sangat dingin ketika dia melihat tangan perak besar itu. Tidak banyak kejutan di matanya. Suatu pikiran melintas di benaknya dan tablet besar yang mengasingkan hati itu sekali lagi meluas. Setelah itu, itu berbalik dan tanpa ampun menabrak tangan perak besar. Ku huh, seolah merasakan tindakan Lindong, dengusan dingin sepertinya muncul dari ruang yang hancur. Tangan perak besar berbalik dan bertemu dengan serangan Lindong, bertabrakan kuat melawan grid desolate tablet yang menabraknya. Ledakan, bentrokan yang kuat segera menghancurkan ruang sekitarnya sebagai gelombang energi liar dan kekerasan yang tak tertandingi menyebar. Kelompok Lu Feng yang terdekat, tanpa sadar meludahkan seteguk darah. Bas-bas, tablet grid desolate bergetar hebat ketika ria kuno terus dipancarkan secara melingkar. Namun, tangan perak besar itu juga sangat menakutkan, dan benar-benar menolak penindasan tablet desolate besar. Meskipun tangan perak besar itu bergetar terus-menerus, itu tidak memungkinkan grid desolate tablet untuk sepenuhnya menekannya. Kunci Penekan Iblis Phoenix S Teriakan sedingin es terdengar dari dekatnya sementara lindung terkunci dalam pertempuran dengan tangan perak besar. Segera setelah itu, salju yang menembus langit membentuk 10 es phoenix besar. Setelah itu, burung es-es melesat maju dan mengepung tangan perak besar itu. Mereka mengitarinya ketika bulu-bulu phoenix mereka berubah menjadi rantai dingin yang sangat besar yang terjalin erat di sekitar tangan perak besar. Aura dingin yang mengejutkan naik dari rantai. Segera menyebabkan kabut putih tebal naik dari tangan perak besar. Lapisan es dengan cepat menyebar di tangan perak besar. Aura dingin juga menyebabkan kekuatan tangan perak besar jatuh. Selanjutnya, grid desolate tablet menurunkan dan menekannya. Swoosh. Namun, cahaya perak di tangan perak besar mekar saat lindung dan Ying Huan-Huan memaksanya ke posisi yang tidak menguntungkan. Ruang terdistorsi dan tangan perak besar menghilang. Bang. Grid desolate tablet datang runtuh, tetapi gagal memenuhi targetnya, menyebabkan tanah di bawahnya runtuh karena kekuatannya. Lindong mengerutkan kening setelah melihat ini, hilangnya tangan perak besar itu terlalu aneh. Selain itu, hal yang paling aneh adalah dia tidak dapat merasakan bagaimana tangan perak besar itu menghilang. Tetua pertama Zuli dan yang lainnya di kejauhan mengamati dengan seksama pertarungan di sisi Lindong. Mereka juga mengerutkan kening ketika tangan perak besar menghilang saat ekspresi kubur melintas di mata mereka. Cermat, tangisan Ying Huan Huan tiba-tiba ditransmisikan ke telinga Lindong saat dia mengerutkan kening. Segera setelah itu, dia merasakan aura dingin tiba-tiba menyapu ke arahnya, dengan cepat membentuk dinding es besar di belakangnya. Ledakan, ruang tiba-tiba terbelah saat dinding es terbentuk, dan tangan perak besar mengayunkan ke arah Lindong. Itu menghancurkan dinding es dengan pukulan. Namun, Lindung mengambil kesempatan sepersekian detik ini untuk dengan cepat pulih dan menarik kembali. Menghindari serangan aneh dari tangan perak besar dalam proses. Tangan perak besar tidak bertahan setelah serangannya meleset. Cahaya perak menyala dan anehnya menghilang lagi. Murid Lindung berkontraksi sedikit ketika dia melihat adegan aneh ini. Di saat-saat sepersekian detik sebelumnya, dia telah mendeteksi kekuatan misterius. Apa yang terjadi? King Huan-Huan bergerak dan muncul di samping Lindong. Matanya juga mengandung beberapa kebingungan. Tangan perak besar ini terlalu tak terduga. Lindong dengan ringan menggelengkan kepalanya. Matanya berkedip dan dia tertawa dengan dingin. Biarkan aku melihat berapa lama kamu bisa mempertahankan tindakan seperti hantu ini. Kuan huan Aku akan menyerang dan menghabisi beberapa orang itu. Awasi sekeliling aku. Petik 2. Karena tangan perak besar itu terlalu aneh, Lindong akan memaksanya untuk mengungkapkan diri. Tubuh Lindong secara langsung berubah menjadi sinar cahaya, yang melesat ke arah kelompok Lufeng, ketika aura yang mematikan menabrak langit. Kelompok Lufeng ngeri ketika mereka melihat Lindong menyerang ke arah mereka dengan wajah penuh keganasan. Mereka buru-buru mundur, namun Lindong tidak memberi mereka kesempatan untuk melawan. Tangannya terbuka dan cahaya putih yang hangat tampak menutupi langit dan tanah saat melonjak. Membungkus mereka berempat dalam proses. Kelompok Lufeng terkejut menemukan bahwa aura iblis di dalam tubuh mereka secara bertahap menghilang di bawah cahaya putih yang hangat ini. Ini khususnya kasus untuk Lufeng. Dia sudah terluka sejak awal. Dan ini hanya memperburuk keadaan. Ekspresinya semakin pucat. Ku Lindong tidak menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Dengan lambayan lengan bajunya, grid desolate tablet sekali lagi bergerak maju. Cahaya kuno yang luas dan kuat berkumpul di bawah tablet. Grid desolate tablet disertai oleh bayangan saat jatuh ke arah kelompok Lufeng. Namun, ruang di dekatnya sekali lagi terdistorsi tepat saat grid desolate tablet akan mendarat. Lagi, kilatan dingin melonjak di mata lindung ketika saat distorsi muncul. Tubuhnya melesat ke depan seperti sambaran petir dan muncul di grid desolate tablet. Cahaya emas keunguan yang terang meletus dari tubuhnya. Segera, tato naga emas keunguan yang tak terhitung melilit tubuh lindung saat aura naga murni menelan tanah. Mengaung, raungan naga bergema saat total 3.000 tato naga emas keunguan naik ke langit. Mereka berkumpul bersama dan menjelma menjadi cakar naga emas keunguan yang besar. Dengan ayunan cakar naga. Ruang itu sendiri terbelah secara brutal. Setelah itu, cahaya keunguan melintas di mata lindung saat cakar naga bertubrukan dengan kejam ke tangan perak besar yang muncul secara misterius. Bang, bentrokan di langit sangat keras. Gemuruh-gemuruh menyebar. Dan itu mungkin untuk dengan jelas mendengar suara itu bahkan dari seratus mil jauhnya. Tangan perak besar itu akhirnya dipaksa kembali kali ini. Cahaya peraknya juga sedikit redup. Jelas bahwa tangan perak besar telah menderita di tangan serangan siap Lindong. Yang mana dari tiga anjing tua Yuan get kamu? Lindong menyeringai. Tatapannya tertuju pada tangan perak besar saat dia perlahan berkata. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku masih orang yang sama dari tiga tahun yang lalu? Apa kamu benar-benar percaya bisa menyelamatkan siapapun dariku tanpa menunjukkan tubuhmu yang sebenarnya? Petik 2. Kamu memang anak nakal yang merepotkan. Aku sudah tahu bahwa kamu akan kesulitan saat itu. Namun, aku tidak pernah menyangka akan menjadi seberapa benar hal ini. Sebuah suara samar terdengar ketika cahaya berkedip di tangan perak besar itu. Karena kamu tidak berani menunjukkan tubuhmu yang sebenarnya. Izinkan aku untuk menghancurkan mainan milikmu ini. Mata lindung menjadi dingin. Dia menyerbu ke depan saat cakar naga emas keunguan itu menabrak tangan perak besar itu dengan kejam. King Huan-Huan bergerak saat Lindung menyerang tangan perak besar. Dia langsung muncul di depan kelompok Lufeng. Dengan mengepalkan tangannya, es menyebar melintasi langit dan berubah menjadi banyak rantai es. Ujung-ujung rantai es ini mirip ular berbisa saat mereka meliuk-liuk di udara dengan kecepatan kilat. Pada akhirnya, mereka menusuk tubuh kelompok Lufeng. Retak, lapisan es dengan cepat tumbuh di tubuh mereka berempat ketika rantai es menembus tubuh mereka bahkan sebelum mereka bisa menolak, lapisan es sudah merangkum mereka. Simbol kuno samar-samar berkedip di permukaan es, menyegel empat individu di dalamnya. King Huan Huan dan Lindung memiliki pikiran yang sama di benaknya. Mereka saat ini tidak tahu yang mana dari tiga raksasa gerbang Yuan tersembunyi yang Lindung telah melepaskan kekuatan penuhnya terhadap. Oleh karena itu, dia bertindak tegas dan menangkap kelompok Lu Feng. Mencegah tangan perak besar yang sulit diselamatkan dari mereka. Swash-swash, tetua pertama Zuli, Martin kecil dan yang lainnya juga bergegas dari jarak yang cukup jauh. Mereka menyaksikan lindung bertukar pukulan dengan tangan perak besar di langit saat ekspresi serius melintas di mata mereka. Dari bagaimana orang yang bersembunyi bisa melawan lindung sedemikian rupa meskipun mentransmisikan kekuatannya dari jarak yang sangat jauh. Kekuatan orang ini jelas agak menakutkan. Dia mungkin telah mencapai tahap reinkarnasi. Bang Bang, cakar naga emas keunguan dan tangan perak besar berbenturan dengan ganas di langit. Setiap bentrokan akan menggerakkan gelombang angin kencang saat ledakan memekakkan telinga menyebar jauh ke kejauhan. Anjing tua Yuan Get, aku telah katakan sebelumnya bahwa kamu harus menunjukkan tubuh kamu yang sebenarnya jika kamu ingin berurusan dengan aku. Menggunakan cara seperti itu terlalu menggelikan Dong berhasil memecahkan beberapa pola tangan perak besar setelah beberapa kali pertukaran Kilat dingin melintas di matanya saat dia menyeringai Namun, tidak ada yang menjawab cemohan Lindong Tetapi serangan tangan perak besar itu semakin tajam Anjing tua yang keras kepala Cahaya dingin membumbung tinggi di mata Lindong Akhirnya, dia berhenti menahan Tubuhnya bergerak dan segera muncul di tangan perak besar itu. Berkotek-berkotek, cahaya hitam dan kilat tiba-tiba menyebar dari telapak tangan lindung seperti jaring laba-laba. Dalam beberapa saat singkat, itu menyelimuti sebuah tangan perak yang besar. Kekuatan devoring dan energi petir yang besar melonjak, benar-benar menghancurkan kekuatan misterius yang tersembunyi di tangan perak agung. Beristirahat, lindung tiba-tiba menginjak kakinya dan retakan segera mulai muncul di tangan perak besar. Segera setelah itu, cahaya itu tergagap dan tangan perak besar itu berubah menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang dengan cepat menghilang menjadi ketiadaan. Ruang di depan Lindung berubah saat tangan perak besarnya dihancurkan. Dia samar-samar bisa melihat sosok buram yang duduk di dalam, meskipun Lindung tidak dapat dengan jelas melihat sosok itu. Dia menyadari bahwa pria ini pasti salah satu dari tiga monster Gerbang Yuan. Lindong, kamu sekarang memiliki beberapa kemampuan. Una Wisma yang hilang dari masa lalu sangat berbeda sekarang. Kamu berencana untuk membalas dendam pada kami bertiga kan? Haha, <tuh> <tuh> datanglah ke Gerbang Yuan. Kami bertiga menunggu kedatanganmu. Kami akan melihat apakah kamu benar-benar memenuhi syarat untuk menghancurkan Gerbang Yuan kami. Petik dua. Ruang terdistorsi dan menghilang dengan cepat Sementara sosok itu juga menghilang secara misterius Tidak ada sedikit pun fluktuasi energi Mata Lindong sedingin es saat dia melihat sosok di ruang terdistorsi menghilang Segera setelah itu Dia perlahan mengepalkan tangannya saat keinginan kuat untuk membunuh melewati matanya yang hitam tebal Apakah kamu merasakannya? King Huan Huan muncul di sebelah Lindong dia melirik ruang terdistorsi tempat sosok itu menghilang dan tiba-tiba bertanya. Lindung mengangguk saat dia berkata dengan suara rendah. Aku merasakannya. Pria itu menggunakan kekuatan simbol leluhur sebelumnya. Gerbang Yuan kemungkinan besar akan menyimpan simbol leluhur. King Huan-Huan mengerutkan kening saat dia menjawab dengan lembut. Jika tebakanku benar, simbol leluhur di tangan gerbang Yuan pasti yang paling tak terduga di antara delapan simbol leluhur yang hebat. Simbol leluhur spasial. Simbol tata ruang leluhur ya. Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Tampaknya gerbang Yuan benar-benar menyembunyikan kekuatan mereka selama beberapa tahun terakhir. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia membayangkan bahwa bahkan simbol leluhur luar angkasa yang paling tidak dikenal telah mendarat di tangan mereka. Bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya. Bab 1204. Simbol Ancestral Tata Ruang. Lindong berdiri di langit dengan ekspresi pemikiran yang mendalam di wajahnya. Simbol Ancestral Tata Ruang, yang tiba-tiba muncul entah dari mana, jelas mengejutkannya. Sekarang tanpa diragukan lagi bahwa Gerbang Yuan bersekongkol dengan Yimu. Kalau begitu, bagaimana ketiga kepala besar Gerbang Yuan mengendalikan simbol Ancestral Tata Ruang? Lindong bergumam. Biasanya, simbol Ancestral memiliki sifat menahan yang sangat kuat terhadap Yimu. Oleh karena itu, selama ada aura iblis di dalam tubuh seseorang, simbol Ancestral akan melawan dengan kekuatan penuh mereka. Karena itu, jauh lebih sedikit yang perlu dikatakan tentang mengendalikan mereka. Namun, Lindong jelas merasakan fluktuasi sebelumnya dan tahu bahwa itu memang kekuatan simbol Ancestral. Selain itu, fakta bahwa tangan perak besar dapat dengan mudah menembus melalui ruang juga sesuatu yang hanya dapat dicapai oleh simbol Ancestral Tata Ruang. Bahkan, bahkan seorang ahli tahap reinkarnasi tingkat puncak akan mengalami kesulitan menembus ruang tanpa meninggalkan jejak. Ying Huan Huan juga mengerutkan kening sementara dia dengan lembut menggelengkan kepalanya. Jelas, dia juga tidak yakin tentang bagaimana Yuan Get berhasil mengendalikan simbol Ancestral Spasial. Lupakan, aku tidak peduli teknik apa yang mereka gunakan. Namun, benda ilahi seperti simbol ancestral tidak boleh mendarat di tangan mereka. Dengan senyum tipis, kilatan dingin melintas di mata hitam gelap Lindung saat ia berkata, "Kami akan merebut simbol ancestral Tata Ruang setelah menghabisi ketiga orang tua itu." Anjing. Petik dua. Ying Huan Huan mengangguk, mata birunya yang dingin tiba-tiba melirik ke kejauhan sebelum dia mengangkat rambut biru sedingin es itu ke daun telinganya. Sementara itu. Ada ekspresi tak dikenal di wajahnya yang dingin, di tempat di mana dia melirik. Ada juga keindahan besar lainnya, yang tampaknya telah ditempa dari esensi kehidupan dunia. Lindong juga mendeteksi garis pandangnya. Segera setelah itu, wajahnya, yang tetap tanpa ekspresi bahkan ketika berhadapan dengan kepala besar gerbang Yuan, tiba-tiba menjadi gelisah. Bagaimanapun, memang ada hubungan yang canggung di antara mereka bertiga. Lindong dan Ling Qingzu telah menghabiskan malam yang intim bersama sebelumnya. Selain itu, faktor utama mengapa ia memilih untuk meninggalkan kekaisaran besarian kecil bertahun-tahun yang lalu adalah karena ia ingin mengejar orang ini yang pernah mekar seperti bunga epifilum dalam hidupnya. Ling Qingzu bangga, sementara Lindong keras kepala. Saat itu, karena dia memandang ke arahnya, dia ingin melampaui dia. Oleh karena itu, Lindong tidak punya pilihan selain mengakui bahwa ada keinginan yang kuat untuk menaklukkan Ling Qingzu jauh di dalam hatinya. Sementara itu, benih keinginan ini ditanam kembali di puncak gunung yang sunyi itu. Mendasari hasratnya untuk menaklukkannya adalah kesombongan yang dimiliki seorang pria. Karena itu, dia tidak tahu apakah dia bisa tetap tenang jika Ling Qingzu berbaring di pelukan pria lain. Perbuatan konyol yang mereka lakukan saat itu. Meninggalkan kesan yang sangat dalam pada kedua hati mereka dan itu tidak akan pernah bisa dihapus. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa disangkal oleh keduanya. Ying Huan Huan adalah seseorang yang kemudian ditemui Lindong. Sehubungan dengan berbagai kontribusi dan berapa lama dia menghabiskan menunggunya. Bahkan jika Lindong adalah orang yang berhati dingin, dia tidak pernah bisa melupakannya. Bahkan, bahkan hingga hari ini, setiap kali dia memikirkan adegan di unik Devil City, hatinya masih terasa sakit. Gadis cantik dan lincah itu telah berubah menjadi kecantikan sedingin es ini sebagian karena dia. Sementara itu, sakit hati dan sakit yang dideritanya saat kepribadiannya berubah, mungkin adalah sesuatu yang bahkan Ying Huan Huan tidak jelas sadari. Selain itu, tidak ada keraguan bahwa kedua wanita itu luar biasa. Satu adalah murid yang paling luar biasa yang dimiliki oleh Nine Heavens Supreme Purity Palace Sementara yang lain sebenarnya adalah reinkarnator dari Ice Master Karena itu, keduanya sangat bangga Tentu saja, ketika dua wanita yang mempesona ini berselisih Jelas tidak mungkin bagi salah satu dari mereka untuk mundur Ini juga mengapa Lindung merasa sakit kepala Biaya, sementara Lindung resah atas masalah ini Tangisan pertempuran bumi terdengar dari bawah. Segera, para murid dari sembilan surga Agung Istana Kemurnian menyerbu para murid dari Gerbang Yuan. Setelah kehilangan sebagian besar tetua mereka, para murid Gerbang Yuan itu jelas putus asa. Oleh karena itu, tangisan menyedihkan terus-menerus terdengar di langit saat mereka sedang diburu oleh para murid dari sembilan surga Agung Istana Kemurnian. Tidak ada konsep kekejaman pada saat ini. Yuan Gate adalah orang yang memulai perang dan mereka secara alami harus membayar harga untuk melakukannya. Selain itu, para murid gerbang Yuan ini semuanya rusak oleh aura iblis. Oleh karena itu, pada tingkat ini, ada kemungkinan bahwa mereka akan perlahan-lahan kehilangan pikiran dan berubah menjadi binatang buas manusia yang hanya tahu cara membunuh. Teriakan pertempuran berlanjut untuk waktu yang lama. Setelah itu, Mayat milik para murid dari gerbang Yuan menutupi seluruh pegunungan. Mereka yang berhasil bertahan hidup hanya karena keberuntungan, melarikan diri dengan sedih ke segala arah dan mereka tidak lagi menakutkan seperti sebelumnya. Kakak Lindong, di kejauhan, Suruo melambaikan tangan kecilnya ke arah Lindong. Sementara itu, wajahnya yang kecil tampak memerah karena kegembiraan. Lindong membuka langkahnya dan berjalan ke arahnya setelah melihat ini. Di belakangnya, Ying Huan-Huan ragu-ragu sejenak sebelum dia menggigit bibir merahnya dan mengikutinya dengan langkah santai. Kakak Lindong, kamu tidak terluka, kan? Suruo memandang Lindong, yang telah mendarat di depannya. Kemudian, dia dengan hati-hati mengamati pria itu sebelum mengucapkan kata-kata itu sambil tersenyum. Saat ini, ada banyak murid dari sembilan surga Agung Puriti Palace berkumpul di sekitar mereka. Orang-orang ini semua menatap Lindong dengan rasa ingin tahu dengan penuh rasa terima kasih. Setelah semua, jika Lindong dan anak buahnya tidak muncul dan membantu mereka hari ini, sembilan surga agung istana kemurnian mereka akan menjadi entry dalam buku sejarah wilayah Suan Timur. Lindong tersenyum saat dia menggelengkan kepalanya. Setelah itu, dia melihat ke arah peri keren seperti Ling Qingzu, yang berpakaian putih dan berdiri di belakang Suruo. Ketika Ling Qingzu mendeteksi ini, dia memiringkan kepalanya hanya untuk melihat Ying Huan-Huan yang berdiri di belakang lindung. Udara tampak membeku begitu kedua wanita itu saling memandang sikap mereka berdua sedingin es. Namun, karena konstitusi Ying Huan-Huan, udara dingin di sekitarnya sangat dingin. Di sisi lain, dinginnya Ling Qingzu berasal dari sikapnya. Kedua wanita ini adalah pusat perhatian dimanapun mereka berada. Namun, ketika mereka ditempatkan bersama, pancaran dan dinginnya masing-masing tampak berbeda satu sama lain. Daerah ini tampaknya telah jatuh dalam pesona unik kedua wanita itu. Hal ini menyebabkan para murid di sekitarnya dari Nine Heaven Supreme Purity Palace untuk menutup mulut mereka. Sementara mata mereka terus terombang ambing di antara mereka berdua. Setelah itu... Mereka melirik Lindong, yang berdiri di antara mereka. Beberapa orang sensitif bahkan mengangkat alis mereka, sebelum mereka melemparkan pandangan iri dan menyedihkan ke arah Lindong. Martin kecil, sesepuh pertama Zuli dan yang lainnya juga bergegas. Ketika mereka melihat atmosfer aneh ini, mereka tersenyum tanpa sadar. Sementara itu, mereka memandang Lindong dengan ekspresi main-main di mata mereka. Batuk. Suasana aneh berlanjut, namun, Baik Ying Huan Huan dan Ling Qingzu tidak angkat bicara. Akhirnya, Lin Dong hanya bisa batuk pelan untuk memecah keheningan. Setelah itu, dia melirik istana kesucian tertinggi sembilan surga yang rusak sebelum dia merenungkan dan bertanya, di mana tuan istana guru telah meninggal. Ekspresi redup melintas di mata air musim gugur Ling Qingzu seperti mata. Sebelum dia melanjutkan, para tetua semuanya terluka parah. Nine Heavens Supreme purity Palace kami telah menderita kerugian besar. Petik 2, Lindong menghela nafas dengan lembut. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Setelah semua, Istana Sembilan Tertinggi Surga Kemurnian saat ini memang tidak dapat melakukan banyak perlawanan terhadap Gerbang Yuan. Bahkan, jika mereka tiba sedikit kemudian, kemungkinan Sembilan Surga Agung Istana Kemurnian akan menderita kerugian yang lebih parah. Kali ini atas nama setiap murid dari Nine Heaven Supreme Purity Palace. Aku ingin mengucapkan terima kasih, teman-teman kamu dari Daosek dan para tetua dari daerah lain, kata Ling Kingzu dengan lembut. Haha. Tidak ada masalah sama sekali, tetua pertama Zuli tertawa. Kemudian, dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lupakan saja. Kamu orang muda harus ngobrol." Seorang lelaki tua seperti aku tidak dapat menangani suasana tegang ini. Petik dua dia berbalik dan pergi setelah mengucapkan kata-kata itu. Martin kecil dan yang lainnya juga menyeringai sebelum mereka pergi. Setelah itu, para murid sekitarnya dari Nine Heaven Supreme Puriti Palace juga pergi dalam kelompok-kelompok kecil. Namun, mereka terus melirik aneh. Mata cantik biru Ying Huan Huan melirik lindung ketika dia melihat kerumunan yang tersebar. Setelah itu, dia tersenyum pada Ling Qingzu dan mengulurkan tangannya yang lembut. Ying Huan-Huan dari Daosek. Aku percaya bahwa kita telah bertemu sebelumnya. Petik 2. Ling Qingzu. Sampai sekarang, kemungkinan tidak ada seorang pun di seluruh wilayah Suan Timur yang tidak tahu siapa Nona huan, huan Ada juga senyum yang jarang terlihat di wajah cantik Ling Qingzu. Kemudian, dia mengulurkan tangannya sebelum dengan lembut menjabat tangan Ying huan, -huan. Sepertinya dua individu yang sombong ini tidak mau tunduk di depan yang lain. Kalian berdua harus ngobrol. Ing huan, huan tidak mengatakan apa-apa lagi. Sebaliknya, dia berbalik dan menatap Lindong. Setelah itu, dengan nada yang jauh lebih lembut, dia berkata, Mari kita kembali ke Daosek setelah kamu selesai. Aku akan menunggumu. Dia tidak berlama-lama setelah mengucapkan kata-kata itu. Sebaliknya, dia berbalik dan pergi. Miss Huan-Huan memperlakukanmu dengan sangat baik. Ling Qingzu terdiam sesaat setelah dia melihat bahwa Ying Huan-Huan telah pergi. Akhirnya, dia berkomentar, Kamu pergi ke kekaisaran Yan besar. Ibu aku mengatakan bahwa dia telah bertemu kamu sebelumnya. Lin Dong tersenyum. Dia menatap Ling Qingzu sebelum dia bertanya. Ling Qingzu mengangguk dengan sikap yang tampaknya tenang. Namun, wajahnya yang adil sedikit memerah ketika dia berkata, Kebetulan aku pergi ke kekaisaran yang besar untuk melakukan sesuatu. Setelah itu, aku memutuskan untuk mengunjungi orang tua kamu juga. Petik dua. dia terus berbicara dengan tenang. Namun, ada riak kecil di matanya, yang biasanya tidak memiliki emosi. Itu karena dia tahu bahwa alasannya terlalu jauh diambil. Lindong mengangguk dan berkata, Ibuku bertanya kepadaku kapan aku akan membawa kalian kembali. Ling Qingzu memutar matanya, sikapnya menyebabkan tulang seseorang melunak. Setelah itu, dia mengangkat alisnya sebelum dia menanyai dia. Kami berdua. Seketika, Lindong merasakan kepalanya membengkak. Ling Qingzu melengkungkan bibir merahnya. Setelah itu, dia memalingkan kepalanya dan berkata, setelah tiga tahun, kamu telah berubah sedikit. Petik dua. Lindong tersenyum. Kemudian. Dia mengangkat kepalanya dan menatap matahari terbenam. Itu karena aku ingin kembali. Ling Qingzu tetap diam. Kalimat singkatnya membuatnya mengerti betapa banyak kerja keras yang dilakukan pemuda ini di depannya. Selama tiga tahun terakhir. Yang lain hanya menyaksikan kemuliaannya. Namun, tidak ada yang tahu berapa kali ia bertahan di antara hidup dan mati untuk mendapatkan kekuatan ini. Sebenarnya, kamu sangat kuat tiga tahun lalu. Ling Qingzu berkata dengan lembut, adegan dari tiga tahun yang lalu melintas dalam benaknya. Seorang pria kurus berlumuran darah memegang tombak panjang, tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun bahkan ketika melawan tiga kepala besar gerbang yuan. Keberanian dan karismanya menyebabkan ekspresi banyak orang berubah, termasuk miliknya. Lin Dong tersenyum. Setelah itu, dia perlahan-lahan merentangkan pinggangnya yang malas dan menghela napas. Karena aku kembali. Saatnya untuk menyelesaikan semuanya. Apa rencanamu? Ketika Ling Qingzu merasakan haus darah dalam kata-katanya, dia tiba-tiba bertanya. Lin Dong mengangkat kepalanya. Dia menatap matahari terbenam yang berdarah itu sebelum suaranya yang pelan perlahan menyebar. Tiga hari kemudian, kita akan bertarung sampai mati dengan Yuan Get. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal.